Bila untuk Belan-belan ini Bagi mulai dimasuki di fase gunting Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Untuk memasihkan waktu Dan kita saksikan Amparan pada yang luas bulan. Di mulai ini prosesnya. Alhamdulillah sehat-sehat. mungkin bulan 4 bulan kemarin. Biasanya dari punting ke ketika keluar itu ya 1 bulan. Selanjutnya proses pemasakan buah badi ini satu bulan lebih lah. sehat badinya Kebetulan saya berada di ini sebelah timur kompleks saya tuh lihat saya tinggal di kompleks kompleks mewah kompleks mepet sawah atau rumah mepet sawah wow, sangat luas saudaraku sekarang udah jam 9 pagi ya udah terik, panas sekali halo panas banget coy Mayoritas di sini pertanian padi ya ada beberapa palawija dan kebun karet sebagainya semua ada. Cuman untuk mayoritas di sini pertanian padi. Untuk tahun ini uh, mayoritas di sini menanam padi cerang. Ya. Nah padi cerang unggul dari dari segi harga cepat panen iya. Wow, luar biasa! Awas awesome. dong! Ini adalah varietas babi cedaran. Itu pula lah, Pak. Selang itu, air. semur pun kita perlu di setiap hektare sawo, yaitu para petani. Ah, ini gubuk saudara, gubuk derita <laughs> untuk persawahan. Di daerah kami, itu sangat luas, ya? Ribuan hektar ada. beberapa sawah yang agak dalam juga ada. Alhamdulillah sih sehat-sehat ini untuk fotatnya agak sudah ada. Hanya sekedar nasi informasi. Ini padi mulai bunting. Ini adalah daun bendera. Jika daun bendera ini sehat, Insya Allah nanti menghasilkan buliran padi yang bernas atau padat atau sehat. Dikunci untuk tanaman padi di sini daun bendera ini. Ini daun bendera bukan bendera merah putih. Ini dan benderanya padi ini kuncinya di sini. Jadi selama padi bunting perhatikan untuk penyemprotan ulatnya. Setiap hujan pasti ulat datang. Jadi setiap hujan, habis hujan itu harus kita lakukan penyemprotan ya. Itu kuncinya. tanaman juga perlu diperhatikan karena tanaman juga perlu kita perhatikan kita amati dengan seksama dengan kunci dari keberhasilan itu dengan ketelitian jadi tidak hanya melulu dengan obat pupuk hanya cor-coran atau hanya silahnya habis pupuk atau habis pupuk langsung ditinggalkan tanpa memperhatikan itu yang keliru. Jadi kalau kita udah bergerak di bidang pertanian, kita sebagai petani harus benar-benar memahami kondisi tanaman kita sendiri dan jangan lupa telaten kegagalan itu adalah berhasil yang tertunda, jika hari ini gagal besok kita evaluasi oke okay? apa sih penyebab kegagalan karena dari kegagalan kita akan mendapatkan inspirasi untuk memperbaiki mengevaluasi dari sebuah kegagalan itu sendiri. Hari ini kan, besok insyaallah tidak, tapi dipelajari dulu apa penyebab kegagalan itu. Oke intinya tetap semangat ya. video saya semangat dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses salam sehat tani Bye bye.